Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dapurnya emet kali ini kita akan membuat bakwan sayur yang kriuk ini e, bahan-bahannya ada wortel e, apa sih namanya ini tekol dan ini daun bawang, ini ada bawang merah yang sudah dihaluskan, bawang putih, garam, merica, dan kaldu bubuk. Nah ini ada margarin Oke kita mulai ya campur semua bahan dan ini sebagian aja nanti sisanya buat campur dengan minyak ya buat menggoreng kita mulai mengadon Mengadonin ininya eh, Tambahannya Tambahkan terigu Tambahkan air Airnya sedikit-sedikit dulu aja cukup adonannya seperti ini aja lalu kita panaskan minyak dicicip dulu rasanya udah pas hasilnya udah berasa nah, kita masukkan margarin juga ke minyaknya Nih, ke minyak panas ya lalu saya masukkan adonan ke minyak minyaknya harus panas ya teman-teman supaya kalau kata mak, mak mak biar streng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 Klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Kita coba yang udah jadi ya. Hmm, Oke, terima kasih teman-teman. Sudah menyaksikan video ini. Bagi yang belum like atau subscribe, tolong di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.